Kita buka formasi Bahasa Inggris di SD Pasti SMP lah begitu sekarang Dia, dia mau ditempatkan di SD nya Pancaran formasi Bahasa Inggris tidak di SD Jadi ya. begini, peruntas satu itu adalah Bagi mereka menempati sekolah induknya ya. Kemudian jika tidak ada Jika tidak ada sekolah induk Dia akan di eh, Formasi yang lain akan di Kuota akan dipindahkan di situ. Jika di sekolah itu yang sebenarnya ada Pak Pak itu seni itu ada di SMK di situ, tapi memang tidak ada kuota di situ. Kuota akan dipindah supaya supaya Pak Andri bisa masuk. Jika sampai tidak ada juga, ya, jika tidak ada juga, nanti akan di, dipindahkan di daerah sekolah lain yang satu daerah perenangan. Lingkup kecamatan atau kewenangan ya, itu kalau SD ke satu kabupaten, yeah. kabupaten ya, Bu. satu kabupaten. Okay. Yeah. Oke, okay. kalau ada aplikasi yang bisa melihat, mendeteksi Bu siapa namanya, Bu. Main Bu. Bu. Main sibuk, Bu. Main sibuk, yes, Bu. Main sibuk, Bu. Main sibuk, itu Main sibuk, Bu. Main itu Bu. Main sibuk, itu Main sibuk, kita Main sibuk, Bu. Main sibuk, Bu. Seperti itu, tapi itu tidak ada, maka iya. kita carikan SD terdekat dari SD si guru itu Supaya dia bisa tidak harus pindah rumah, itu yang kita pikirkan oh, Terdekat ya Bu ya, berarti Dia punya, punya rumah, iya. gajinya manfasan, dia Betul. ikut kontrak ikut orang beruang yeah. <laughs> <laughs> Jadi kalau itu jangan nah, sampai itu, semua kita, sama dia saya Namanya itu itu dari bukan harapan itu yang tertuang dalam permentan. Harapan kami sebenarnya. Ya seperti itu, jangan sampai guru-guru yang itu apalagi yang sudah pindah. Tapi terakhir ya. jika Hah? sampai di kabupaten ada nggak kabupaten hmm. yang sampai di obok-obok kabupaten itu tetap gajah matraman ada. Ada. Ada. Ya. Ada karena luas pasornya itu lebih dari kuota guru. Iya ya, betul. Contohnya mana Garut? Garut itu. Yang saya nggak sekian ribu, kalau masih cuma tiga ribu mau diapa-apain ya tetap enggak ada. Yeah. Mau dibuka ya kalau biar oh orang burunya itu kebanyakan dulu sekolah-sekolah itu. Ya itu kasih pilihan, kamu ke mana? Kasih pilihan, mau ke mana? Yeah. Mau, mau pindah ke mana? Yeah. Kasih pilihan. Itu, jadi sebenarnya itu sudah dipikirkan. Tentu mm. kalau di dalam ide saya, saya tidak bisa menyampaikan. Ya. Ini karena ini bukan peranah kami untuk menyampaikan Detilnya, ABCDE-nya itu seperti apa Karena itu memang ada dalam permenpan permenpan belum terbit Dan tertarik. perlu diketahui oleh teman-teman